Eh Rahman Rahim, qalal musanif taala, wa nafa'ana wa wal ya Bismillahirrahmanirrahim, Ahmadullah, awalan hamdan wa Oh uh, datar kalam wakilat wakilat datar lutki ma anta mutabirun aleh min al amah anjaliyah til hak ma alu jadi fi nusratil baitil watahsinil jahli watasribi alam an athar an nuzuk alilan an mursalil khalki wa mala mailan yasira wa mala dan cenderung Mailan dengan cenderung, Mailan dengan kecenderungan, Yasiron yang sedikit. Anmulazamati rasmi, Dari menetapkan kebiasaan, Dari mengikuti kebiasaan, gak apa, -apa. Dan mulai mulazamati rasmi dari mengikuti kebiasaan ilal amali pada amal bi muktadil ilmi dengan yang dikehendaki ilmu tamaan karena mengharap fainain dalam mencapai ma sesuatu ta'abbadahu Allah taala Dalam mencapai sesuatu. <tuh> yang mengajak hu pada ma. Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur Bi dengan ma. Minta nafsi dari membersihkan diri. Wa islahil qalbi dan membaguskan hati. Wadah darukan dan menemui di bak pada sebagian barang. Farroto Libak Pada sebagian barang Furito yang dibuang Min atil umri Dari menyiakan umur Menyanyiakan umur Wayaksan dan putus asa Wayasan dan putus asa antamami hajatika apa anunya ini lihat kitab kamu beda ya. Hmm? Kita kamu kan minta mami talah talaki dia antamami hajatika dari kesempurnaan keinginanmu. Filkhia dalam kebingungan, Wankhiazan dan tersisih, An Amma An amma riman. A'in kan? Bukan ghin kan? In dari mana kamu menulis? <tis> An'ammari man Dari kumpulan Dari beberapa kumpulan orang Qala yang berkata Fihim Padaman Sohibu syar'i i Yang punya syariat Salawatullahi alaihi Wasalamu Salawatullahi semoga rahmat tadim Allah alaihi atas sahibi syari'i syari. wasalamu dan keselamatan Allah Imam Ghazali itu hidup di zaman di pertengahan Orang-orang ahli pikir, orang-orang ahli berbicara, sehingga kalau kita lihat karya-karya tulis beliau ini, karya-karya tulis yang yang sulit, jelimet, kosa katanya ini penuh dengan bahasa-bahasa belago, -bahasa sehingga kalau menerangkan ihya orangnya nggak ahli mantik, nggak ahli belago, nggak bisa nerangkan itu. Kalau hanya sekedar melihat terjemahnya saja, melihat kosa, kosa katanya saja, nggak bisa. Dia. Hmm? Imam Gujali dulu itu pernah mempelajari ilmu filosof, ilmu filsafat, sampai detail. Kemudian setelah itu, beliau menghalu dengan perkembangan ilmu filsafat yang mengakibatkan umat ini bukan semakin terarah kepada Allah, tapi malah ngutik-ngutik tentang Allah lahirlah aliran-aliran mutazilah aliran-aliran yang pemahaman-pemahaman tentang sifat-sifatnya Allah, wujud-wujudnya Allah doyan Makanya karya-karya tulis beliau kan karya-karya tulis apa itu yang menguras tentang akal. Kebetulan beliau ini termasuk orang fakir, berketurunan yang ayahnya juga fakir. Konon cerita dulu ayahnya itu sering hadir ke majisnya ulama, majisnya kiai, dan ayahnya ini dermawan banget sama kiai. Jadi seringkali kali berkhidmat sedekah ke beliau, dan beliau sering berdoa, Ya Allah, berikan karunia kepada kami, anak-anak yang solih. Alhamdulillah Allah karuniakan kepadanya. Anak lelaki dua lelaki yang solih, yang barib namanya Muhammad, yang nomor dua namanya A. Ah. Ah. Tidak ada orang yang memberi nama anak dengan nama Muhammad kecuali kedua orang tuanya akan mendapatkan keberkahannya di dunia nyampe ke akhirat. Yang saya rasakan gitu, anak saya ini semuanya saya beri nama julia ikanji nabi Masya Allah sampai yang <Gesan> jenengan anak-anak buka google akibatnya ini, untuk jenengan angel angel, angel. angel. <gat> <gat> Makanya Kalau punya permasalahan sulit nih Kalau bisa itu Nama itu Nama yang paling bagus Menurut kanji Nabi Itu Abdullah Nama yang paling bagus Menurut kanji Nabi Tapi menurut saya Menurut kanji Nabi Abdullah Menurut saya Nama yang paling bagus adalah Muhammad atau Ahmad nih nama yang paling bagus adalah Abdullah Tentu kanji Nabi Jeningani, Abdullah Iya gak? Iya Nabi nama Muhammad dan Ahmad Sungguh beruntung diantara kamu yang punya anak namanya Muhammad atau Ahmad Lihat nanti kalau diberi nama Muhammad semuanya lah kembar semua Ustadz memang potonganmu tidak potongan di ke Allah anak kamu tidak namanya Muhammad dan Ahmad pada akhirnya kamu punya pemikiran seperti itu kelak di akhirat di waktu orang-orang dikumpulin di badang masar hmm, di waktu semua orang menangis di badang masar orang yang punya anak diberi nama Muhammad dan Ahmad mendapatkan syafaat Kanjeng mati nah. nah, Mendapatkan syafaatnya Kanji Nabi harapan saya dulu itu Semoga saya memberi nama Dengan nama Andriyai Kanji Nabi mendapatkan syafaat Anak saya yang pertama Itu yang memberi nama nggak saya Tapi yang kedua nyampe Sampai 10 itu saya semua Anak saya yang pertama Itu yang memberi nama Itu Habib Ali Bin Alwi Cucunya yang punya kitab SIM itu dulu Jadi konon cerita dulu itu istri saya itu nggak bisa hamil Satu tahun nggak bisa hamil Dua tahun nggak bisa hamil Tiga tahun nggak bisa hamil Nyampe ibu saya itu ngomongin ya Kavin menaruh apa setelah istri ini tiga tahun tidak hamil, ibu pernah ngomong gitu tapi dalam hati saya nggak ada gerinjit sama sekali untuk nikah lagi hmm? kebetulan dulu saya itu ngajar di dua pondok, satu di Almubarok, dulu belum Arba in ini, ada nama Arba in ini itu baru satu setengah tahun dulu itu namanya Almubarok, nomor dua dulu saya itu ngajar Putri putra seorang kiai di Purwodadi. Di Purwodadi itu di daerah Winong. Di daerah Winong Toroh itu ada pondok namanya Darwitaqua. Saya ngajar putri beliau. Hmm? Namanya Romo Punya putra sama putri. Putrinya namanya Neng Perwiti. Yang lelaki namanya Gus Hasan. Wah. Itu saya ngajar dua orang <risas> saya, saya ngajar Suatu ketika Dalam perjalanan pulang Saya kalau ngajarkan pakai sepeda motor Jaman dulu belum punya mobil Ketangkep polisi Saya, saya ketangkep polisi Hah? Ada polisi Yang ada polisi yang Kebetulan saya kalau ketangkep polisi itu Enggak pernah berhenti. Dan alhamdulillah belum ada satupun polisi yang bisa ngoyak saya. Rosi ah, ah, ah. Rosi-rosi. Ah. <laughs> ditiru Niru kiai itu niru yang baik-baik, yang jelek-jelek enggak usah ditiru. Lu kok usah to enggak usah ditiru kok diceritakan? Ini sejarah hidup. Eh, sejarah hidup. Kak cerita nih kalau Kak saya ini termasuk pembalap. Oh, <laughs> saya ketangkep polisi ya baru kali itu saya ketangkep Biasanya itu kalau ada operasi langsung bleber. polisi ini ngoyak nggak bisa. Ya saya kalau naik motor. Jangan ya. Delalah mungkin baru nasib. <laughs> kalau nggak salah itu jam 2 atau jam 3 kejar polisi saya dari belakang Loh, dari arah sana juga ada polisi yang nyegat <laughs> jadi dari arah timur ada polisi yang nyegat tadinya kan saya perjalanan ke barat Hah? ada polisi balik dikejar polisi oh, oh, oh, oh. ada polisi yang nyegat dari sana pada akhirnya saya belok kanan karena rencanaku aku pengen masuk ke jalan-jalan <gatteras> berpenduduk. Buah jebul jebol jalani buntu. <gatteras diye> Dimarahin <gatteras> Semoga polisnya sehat walafiat. <gatteras lawsuits> <katteras2> <Ay -ay -ay. gatteras2> Konon cerita. Kiai itu cerita di depan muridnya itu bagian daripada hikmah hmm? Jadi apa itu tafakurul murid, mikirin murid hmm? itu bagian daripada ibadah. Di waktu ada seorang ulama, seorang kiai cerita tentang cara hidup itu bagian daripada ibro. Hmm? Saya di pada akhirnya tuh kondisinya muara itu, saya masih ingat tuh, saya saja disaduk. Sadung itu bahasa keren, biasa Jawa keren. Isu aduk ngomel-ngomel polisinya, nggak perlu saya sampaikan. Ah. Setelah itu motor saya diminta, motor saya diminta kuncinya diminta. eh tadinya pengen diminta. Tapi berhubung polisinya bawa motor semua, polisinya nggak bisa beban motor. Saya di, saya disuruh Anu ngikutin, ngikutin. Terus dibawa ke meja Anu. Saya ditanya surat-surat, saya nggak punya surat. Eh? Jadi bebannya cuma STNK doang, nggak punya SIM. Eh? Pada akhirnya motor saya direbut, diminta. Saya disuruh jalan kaki, eh? Padahal orang maklum ya. <laughs> maklumnya santri ya Pada akhirnya, saya jalan kaki sama istri Itu setelah kejadian itu, setelah saya nikah tiga tahun, tidak punya anak Saya gandengan nama istri, alah, pujuhnya dua ya Jadi saya sepanjang jalan gandengan nama istri Saya mikir sama istri, yang gimana yang? Jalan kaki nyampe demak, istri bilang enggak, mampir ke rumah aman kalau nggak salah itu dikuripan perwodadi saya mampir di rumah seorang kyai namanya kyai Mudjakin punya anak namanya Nurul mana Nurul nggak kamuul temannya istri saya mampir beliau masih hidup si Nurul tapi Romo Kyai Mudjakin udah bapak tapi hmm? narazana istirahat rencana besok pagi pengen pulang tapi juga sengasih saya memet juga, enggak punya uang Pulang pakai apa Pada akhirnya, di malam hari itu Di rumah itu ketamunan seorang habaib hmm? Di waktu Habib itu lihat saya, Habib itu bilang gini ini Ustadz yang saya cari ah, Dalam hati saya ah, Dalam hati saya, heleh Hele. ngomong, saya cari ini. Ini yang saya cari ini Saya ditanya Sudah punya anak berapa? Belum punya Habib Apa kata beliau? Habib bilang Kalau kamu pengen istri kamu hamil Datanglah ke makam seorang wali ya, Di Solo Di sana ada makamnya Habib Alwi Al-Habsi Putra yang punya karya tulis Simdudurun berdoalah di sana tawasul sama beliau mintalah kepada Allah lewat beliau Insya Allah istri Muhammad kemudian beliau nunjuk sama saya untuk megang pondok pesantren di Mayong jadi beliau kebetulan di waktu itu baru bangun baru podasi itu, bangun pondok tiga sampai sekarang masih ada itu di Mayong, di apa itu, di Pasar Mayong, sebelah sana saya di Juru sana pada akhirnya saya pulang diantarkan beliau pulang, nyampe rumah beliau cerita pernah suatu ketika ada serombok, satu rombongan bawa mobil Rombongan ini mengalami kecelakaan, masuk jurang. Ini beliau yang cerita. Dan beliau sudah wafat, semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Amin. Dan kisah ini menjadi kiriman pahala untuk beliau. Amin. Hmm. Hmm. Ini ilmu sufi seperti ini. Jadi ilmu sufi itu sistem menyampaikan itu pakai cerita. Kalau nggak pakai cerita, tidak jadi ilmu tasawuf. Buka kita kitab kita, sabu Rata-rata penuh dengan cerita. Hmm. Ada serombongan satu mobil. Itu kecelakaan. Masuk jurang. Di waktu masuk jurang. Masya Allah. Mobilnya ini tidak langsung. Apa itu? Terjungkel di dalam jurang. Enggak? Justru mobilnya berhenti. Di waktu dilihat. Ada orang tua yang menanta menancapkan tongkat. Di depan mobilnya. Jadi mobilnya nggak jadi nggak jadi masuk jurang. Eh? Pada akhirnya orang tua itu mendorong mobil itu naik ke atas lagi. Satu rombongan tadi, saking seneng itu memberi hadiah sama orang tua tadi. Tapi orang tua tadi nggak mau diberi hadiah. Lalu ditanya siapa namamu? Nama aku Alwi. Namaku Alwi bin Ali bin Muhammad eh? bin Husain al habsi Rumahmu mana? Rumahku Solo Setelah itu Pamitan pergi terus Mobilnya melaju pulang Setelah pulang berniat untuk Mengadakan tasahuran Dan mereka pengen sowan Di tempatnya Habib Alwi Merasa berterima kasih Tapi apa yang terjadi? Setelah menuju ke Solo Ke Gulawan Ke lapangan itu Lapangan Solo yang ada Kebu selamatnya itu di Gurawan di masjid Arriet di sekitar itu, beliau nyari, nyari, nyari, nyari, nyari, nggak ketemu Nih. orang yang namanya Alwi bin Ali nggak ketemu. Ada orang yang memberitahu itu adalah nama, itu adalah nama seseorang ulama yang telah wafat, tapi wafatnya udah lama. Apa kata orang dulu? Enggak, orangnya masih hidup diteluti teliti sepakat, semua orang sepakat kalau itu adalah makam Habib Alwi yang makamnya ada di Masjid Riyad masjidnya kecil, tapi kalau dilihat di pinggir jalan kelihatannya besar itu ruko itu, bukan masjid mau bawahnya ruko semua nanti kapan-kapan Jumat lagi pengen sana saya bereng-bereng sama santri semua biar kamu bisa hamil semua. Kamu. kamu. Kamu jangan minta hamil kamu, kamu jangan minta hamil. Jadi Habib Alwi itu cerita itu saking mantepnya gitu loh Saking mantepnya kemudian lain hari saya sama istri bebas sepeda motor Menuju ke Solo, menuju ke Solo, dan saya ziarah ya, ke sana. Di waktu itu saya berdoa, ya Allah, istri saya belum hamil. Ya Allah, berikan istri saya seorang anak yang salihah. Karena saya dapat ijaya dari ilmu Yai kalau kamu pengen cepat kaya, anak pertamamu adalah perempuan. Hmm? Kalau kamu sih ikuti Gusti Allah aja, rasa ngerani. Lelaki baik, perempuan baik. baik Saya jari ke sana Kemudian perjalanan pulang Masya Allah, istri saya minta-minta Jadi Liah itu anak keramat itu Liah Mana orangnya A paling cantik sekanjang ayam, <girly> <tuk> hamil istri saya, Hah? saking senangi istri saya hamil setelah 4 bulan saya berangkat lagi ke makam Habib Alwi lagi di Solo, Hah? saya ke sana lagi. Di batu itu saya sowan di putranya beliau namanya Habib Ali. Habib Ali bin Alwi. Jadi cucunya yang punya kitab 97. Saya sowan di sana. Habib Ali ini ayahnya Ustadz Alwi. Alhamziah. Beliau bilang Ustadz. Saya kemarin di Sunan Kalijogo. Alhamdulillah ketemu sama Sunan Kalijogo. Jadi beliau cerita-cerita, bincang-bincang Kalau beliau ketemu sama kajeng Sunan Kalijogo Dan beliau cerita kalau Sunan Kalijogo ini adalah Membatil Awliya dan lain sebagainya Setelah itu beliau bilang, Ustadz Di perutnya istrimu adalah anak perempuan Kelak apabila lahir, beri nama Halimati Sa'diyah Halo. Eh? Halo. Halimati Sa'diyah. Lihat terus kok panggilannya Lia? yang memberi nama Liah adalah Habib Alwi bin Hasan al Idrus Jadi Habib Alwi yang memberi ijazah saya untuk sejarah ke makam Habib Alwi di Solo biar istri saya hamin. Sehingga beliau pun titip nama namanya Liah. Lalu saya tanya Liah itu apa? Biblia itu Liah itu maknanya Li Halimah diambil Linya. Ya Sadiyah di janggil itu artinya halimati Sadiyah, gitu. Eh? Setelah terus terus terus terus terus, eh? anak saya lahir jenis kelamin perempuan, tapi istri saya tidak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena nenek saya di Blora juga namanya. Eh? Istri <SILENCIO> saya pokoknya nggak cocok. Alasannya alasan istri saya itu cenderungan no liyah wagu, cenderungan apa? jenengan no halimah gitu loh. Sehingga istri saya minta anaknya diberi nama Aisyah. Eh? Setelah itu saya membuat Koh dan romoyai saya saya hadirkan. Hmm? Ya. Tapi di waktu itu belum belum lagi kok. Jadi konon cerita itu saya eh, anak saya tidak jadi saya beri nama Halimat Isadia, tapi saya beri nama Aisyah di rumah saya. Di waktu itu rumah saya sudah di sini, rumahnya kayu, papan tulis hitam tak tulisi hal apa Aisyah bin muha binti Mukharor bin Khuduri bin Ahmad bin Karsadi Masya Allah istri saya itu nggak bisa kencing jadi berhari-hari istri saya nggak bisa kencing saya sowan di tempat Romo Romoyai saya konsultasi tentang istri saya yang bisa kencing lalu beliau tanya siapa namanya namanya Aisyah Yai Kemudian Romo Yai bilang Walat kamu Jangan diberi Aisyah Beri nama saat dia Di hari itu Kebetulan Habib guru saya Habib Anis Al-Habsi Habib Anis Bin Alwi Bin Ali Bin Muhammad Bin Hussein Al-Habsi Di hari itu Kalau nggak salah itu 4 hari setelah Lia ini Halimati Sadiyah ini melahirkan. lalu beliau apa dilahirkan, lalu beliau bilang ganti anakmu dengan nama Halimati Sadiyah. Setelah itu saya pulang pak ganti Halimati Sadiyah. Masya Allah, isi saya yang tadinya nggak bisa kencing bisa kencing bro, keramatnya. Masya Allah ini ini apa ada kekeramatan yang terletak di Al Mu'barok. Nah, jadi kenapa saya kalau baca maulid nabi pakai maulid nabi simtudurur Padahal di waktu itu pakai tiba'i Karena Romo Yaisa bilang Di antara yang punya maulid nabi yang paling alim Yang paling luar biasa itu Syekh Adibai Syekh beliau bilang itu. Saya dulu itu membaca Adibai Gara-gara ada kekeramatan yang terletak pada diri saya Yaitu terletak pada anak saya pada akhirnya maulid nabinya ganti simtu dulu awal terjadinya ada maulid simtu dudul itu itu pernah suatu ketika saya menghadiri maulid nabi di Solo kebetulan di waktu itu pas call Habib Ali sebelum call selang berapa hari itu sempat bincang-bincang yang sama Habib Anis bersama dengan orang banyak. Habib Anis ditanya, Bib, bagaimana cara mendapatkan sanat Simtududur? Apa kata beliau? Cara mendapatkan sanat Simtududur adalah dengan cara mendatangi Maulid Nabi Simtududur di Solo Jadi bukan ada seorang kiai memberi sanat. Kau eh, aja stuka pikir roatis sementu duror enggak enggak gitu. Tapi yang Maulid Nabi sementu di Solo. Kemudian menyocokan gitu. Tidak cocok naura no, kok mau cocok sementu duror nyonya nyanyi nyonya nyanyi macam Maulid itu ngineg ini. Oh nasi gue gendero ber. Gendero nih. <laughs> <laughs> eh? <tuk tangan> <tuk tangan> Kanjing Nabi pernah dawuh Asyadun adaban yaumil kiamati alimun lam yanfa Allah lam yanfa huda subhanahu wa bi ilmi Asyadun berat-beratnya manusia Adaban, siksaannya. Adaban, adabnya. Asyadun nasi, berat-beratnya manusia, adaban, adab. Siksaan. Yaumal kiamati di hari kiamat. Rasulullah mengatakan siapa orang yang paling berat adabnya di yaumil kiamat? Alimun. Yaitu orang alim. alim. Alimun. Adalah orang alim. Lam yanfa. Yang tidak memberi manfaat. Hu kepada alim. Allahu Allah. Allahu Allah. Subhanahu. suci Allah. Dengan ilmunya alim Adab yang paling berat Kelak di yaumil kiamat Bukan mereka yang minum minuman keras Bukan mereka yang alizina Bukan mereka yang durhaka kedua orang tua Bukan mereka eh, Yang melakukan dosa ini itu ini itu Tidak Tapi yang paling berat adabnya kelak di Kiamat adalah orang alim yang tidak diberi manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarin ini, jadi kamu-kamu ini, toh, belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama yang telah dititipkan oleh Allah, ini amanat. Kalau ini amanat, diamalkan. Diamalkan. Jangan tidak diamalkan. Kita orang ini punya ilmu. Hah? Kemudian ilmu yang ada ini. Kemudian kamu sia-siakan. tidak kamu amalkan sama sekali. Masa Allah siap-siap kamu. Akan diajak oleh Allah. Kelak di kiamat. Tidak cuman kelak di kiamat saja. Tidak. Orang alim yang alim dengan ilmunya tidak mau mengamalkan mereka akan disengsarakan oleh Allah di dunianya. Makanya banyak ya kiai-kiai, pengasuh-pengasuh pondok hidupnya kadro balu, nyampe ketangkap polisi, nyampe di penjara barang. Kenapa bisa seperti itu? Tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu itu dengerin-dengerin ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu itu diamalkan, maka ilmu itu akan barokai tapi kalau ilmu tidak diamalkan, ilmu itu akan melaknat pada dirinya. Ilmu itu akan mendatangkan malapetaka. Ilmu itu akan mendatangkan musibah. Dan ilmu itu yang akan melesetkan dirinya ke jurang api neraka. Dengerin ini. Eh, lihat semuanya. Apalagi mereka-mereka yang punya ilmu bukannya diamalkan, malah ilmu untuk sombong-sombongan. Hmm? Allah senantiasa murka kepada seorang alim, kepada seorang santri yang mempelajari ilmu. Kemudian ilmunya untuk sombong-sombongan di tengah-tengah umat. Mempelajari ilmu, kemudian ilmunya untuk nandingi ulama-ulama di tengah-tengah umat. Hmm? Untuk nengki orang-orang bodoh. Bahaya ini, dengar ini. Huh? Apalagi nyampe ilmunya tidak diamalkan. Bukankah seorang lelaki yang salaman dengan seorang wanita itu haram. Lalu ada pengasuh pondok salaman karo santri putri. Di waktu akhir sana, Ini gini bulan Saban ini kan santri-santri jubah miten, Tangani Romo Yaiti Ambung. Haram. Dengerin ini. bangsamu yang haram terus wong awam tok. Terus Kiai terus kalalan ban iban gitu. nah. nah, umat ini tuh semestinya ini you know, seorang Kiai ini menjadi apa itu garda terdepan, menjadi pemimpin di tengah-tengah umat, lalu menyelesaikan permasalahan umat, menolong umat, membawa umat, mengarahkan umat, menuntut umat nah, yang tadinya masyarakat bingung jadi tidak bingung yang tadinya susah menjadi bahagia ya. yang tadinya fakir menjadi kak, kaya. kaya yang tadinya punya hutang hutangnya lunas yang tadinya bodoh menjadi kaya. pintar yang tadinya ahli neraka malah menjadi ahli kaya surga. Kaya. yang ahli, tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat semestinya seperti itu sebab kalau kiainya sudah tidak mau mengamalkan ilmunya bagaimana masyarakat ada istilah Bila kiai kencing sambil berdiri, maka santri kencing sambil berlari. Masya Allah. Terus mulai sambil berlari. Semoga saja sedikit materi yang saya sampaikan panjengan panjenengan ini tuh, semakin hari itu semakin baik eee. jangan sampai ilmu yang kita pelajari sedikit demi sedikit kemudian menjadi fitnah paham? Ah. jangan sampai ilmu yang kita baca sedikit demi sedikit saya bacanya tidak perlu banyak-banyak yang penting diamalkan Pokoknya kalau dapat ilmu apapun diamalkan Ini kitab ini, ini kitab sakral ini Tidak ada rumah yang ada ikhya ulu midin Tidak ada rumah yang ada kitab Kitab ulu midin Ikhya ulu midin, Kecuali rumah itu akan dijaga oleh Allah hmm? Tidak ada orang yang jumlah Tidak laku-laku nikah Lalu mau beli ikhya ulu midin Dengerin, dengerin Dengerin uh. Tidak ada jumlah yang tidak laku-laku nikah, tidak punya suami atau istri, lalu dia bersusah payah ngumpulin uang untuk dibuat beli, beli apa? Kitab Iqyak Ulumuddin. Di waktu beli niat yang gini, niat gini, dengerin niat yang gini. Ya Allah, saya beri ikhya, beli Iqyak Ulumuddin. Semoga barokah saya beli Iqyak Ulumuddin. Semoga engkau datangkan aku calon istri. Insyaallah dapat istri Ya Allah saya beli Iya ulu midin. Semoga barokah beli Iya ulu midin. Semoga Ini bukan sponsor iklan ini Kalau ustadz Mia nah, Iklan dah, iklan judul kitab Justru saya malah rugi iya eh? Eh? Ya rugi satu bayar Tidak ada seorang wanita yang gak laku-laku nikah, kemudian bersusah payah nabung uang, lalu dibuat beli ekya Kecuali kau akan dimudahkan calon suamimu. Faham? Tidak ada orang yang Nah, terlilit hutang menaun bertahun-tahun hutangnya serah lunas-lunas kemudian mereka beli kitab Ihya ulumidin berniat, dengerin berniat syaratnya ada loh ya kalau nggak ada niat ya enggak ya Allah saya beli Ihya ulumidin semoga barokah saya beli kitabnya Imam Ghazali engkau selesaikan semua hutang-hutangku Insya Allah setelah beli insya Allah utangnya lunas terus utang meneh Kalau nggak mau hutang lagi berarti ciri-ciri kamu nggak sukses Ciri-ciri orang sukses itu punya hutang Makanya kalau kamu doa itu jangan begini Ya Allah semoga saya nggak punya hutang Alamat kamu nggak sukses Orang itu kalau pengen sukses pengen kaya syaratnya diutang cari kan orang-orang sukses yang nggak punya hutang yang nggak punya hutang yang mau pikir-pikir ini pengen hutang pinjai yang nggak sepeda motor nanti motor nggak deket BBKP jangan kan BBKP yang motor hilang pengen apa pengen enggak eh, sertifikat jangan kan sertifikat tanah hilang eh. pada akhirnya orang-orang fakir itu di utang Terus nama no, olehmu berdoa semoga enggak punya hutang Enggak berpikir zaman Zaman dulu itu ada orang berdoa sama Allah Ya Rob, Semoga engkau berikan rezeki kepada kami Semoga engkau beri rezeki kepada kami dengan rizki yang tidak Yang tidak bersusah payah untuk mencarinya Di pagi hari kami bisa makan, di sore hari kami bisa makan <San> Dunganya dijabah karena Allah Pernah suatu ketika Ada pencuri Ada pencuri Pencuri ini Jadi pencuri ini diwantuk Diwoyak Nilesep Dilelah ngepasi wong sing dongo Kita ngepasi melaku Dikira wong iki. Paham cerita saya paham? Paham Masyarakat ngekel wong ini Dikwobroi babak belur lalu dibawa ke tempatnya hakim, lalu dihukum. Setelah dihukum, <tip> orang tadi tertengok-tengok di penjara. Ya Rob, kenapa doa kami kau ijabakan? Sementara saya ada di penjara. Sebabnya orang ini dijabahi, Bismillah. Esok onar singetrimangan, sore onar singetrimangan. Tidak harus berusaha payah jadi gak usah kerja, gak usah cari uang, gak usah masa, sudah ada yang nyentori sendiri kan? Terus Teruslah ya oleh mendung ojo allah semoga dari rezeki tidak bersusah payah. Pernah suatu ketika ada orang WA ke saya ke yai, tolong didoain ke semoga saya gak punya hutang lalu saya belas itu artinya kamu minta fakir sebab ciri-ciri orang yang gak punya hutang adalah orang fakir orang-orang kaya yang mau pirang-pirang mau magrong magrong -magro itu gitu ngerti hutangnya ke? justru yang gak punya hutang itu orang fikir contohnya kayak kowe kamu-kamu gak punya hutang loh. makanya fikir eh, sebab orang fikir itu habis hutang kesana kemari gak sing yang percaya ya utang. kamu utang kemana aja pak banyak pak suroto pengen utang support yang percaya ada yang percaya Hah? semoga saja sedikit ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dan akhirnya kita difoto oleh Allah Subhanahu, Subhanahu Wa Taala yang asli yang menjadikan kamu cepat usul kepada Allah Itu yang asli maksiat Apa? Yang asli itu meninggalkan maksiat Paham? Yang asli maksiat yang ditinggalkan Orang itu kalau melakukan Dosa atau maksiat Itu artinya Dia sedang meletakkan titik hitam Di dalam kalbunya. Kemudian dia melakukan lagi Ada titik hitamnya lagi melakukan lagi, ada titik hitamnya lagi titik-titik hitam ini berbau harum menurut setan setan kesedot, pada akhirnya setan-setan itu mencari titik-titik itu karena setan-setan itu akan merubung hatinya orang yang banyak kotoran dosa, sebagaimana bejana yang kotor, lalu dirubung sama lalat-lalat di saat hati kita sering digunakan maksiat melakukan dosa, maka ada titik-titik bentik-bentik itu. Di saat bentik-bentik itu banyak, setan-setan berteduh di situ. Lalu setan ini menutup mata hati. Kemudian kamu tidak akan mampu untuk melihat alam malakut. Kamu tidak akan mampu untuk melihat sir, sesuatu yang rahasia. Kamu tidak akan mampu untuk melihat sesuatu yang gaib. Jangankan melihat sesuatu yang gaib. Melihat F sendiri tidak mampu. Tapi kalau melihat F orang lain, melihat kecilkan orang lain, walaah, meripati langsung ini. Kalau melihat kesalahan sendiri tidak pernah melihat, tidak pernah sadar sama sekali. Tapi kalau melihat orang lain cerdas. Kenapa bisa seperti itu? Banyaknya setan iblis di dalam kolmu. Maka cara tepat untuk membersihkan mata hati Dan mata hati kamu mampu menembus Caranya seperti itu Kenapa zaman-zaman dulu itu banyak orang terfoto Gara-gara mata hati orang-orang dulu itu bersih Gak seperti mata hati kamu Mata hati kamu itu kamu kotori setiap hari Lihat cewek Lihat bokong domegal megol Lihat perempuan-perempuan yang membuka aurat Lihat video-video porno Lihat eh, Lihat chattingan-chattingan yang haram Lihat berita-berita yang haram senengane nonton Videonya Gus Nur Masuk eh, ketek celeng Buat tonton Wis ngerti Nak wangi elek Barang siapa yang nonton Berita-berita yang hibah Maka mereka bagian Daripada Orang yang melakukan hibah. Kalau ada berita-berita jelek itu nggak usah ditonton. Udahlah. Lagi pula, kalau bisa, musuh kita ini setan doang. Musuh kita ini iblis saja. Jangan ada yang lain. Manusia selama masih hidup, tidak ada jaminan untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, anggap saja orang lain akan segera diampuni dosanya. Anggap saja orang lain akan segera ditobatkan oleh Allah. Anggap saja non, -non Muslim, orang-orang kafir. ya anggap saja semua sebentar lagi akan disadarkan oleh Allah lalu masuk Islam. Adapun yang perlu diragukan hanya diri kita sendiri. Paham? Sehingga sudah waktunya kamu nggak usah ngucai orang lain. Udah tutup rapat rapat. Anggap saja semua orang baik semua. Paham? Paham. Mulai sekarang jangan gubris dengan orang lain. Dihusnudoni semua. Lebih-lebih terhadap orang tua kamu. Gak boleh kamu setelah mondok kamu pinter kemudian dengan mudah kamu ngecayi orang tua. Apalagi kamu mengomentari orang tua. Jangan. Huh? Pulang kok pondok. Pak ane turu di saduk. Weh jamaah, mak <Sanlah> eh? <tuh> no ya, ma Eh, ma-mak, ma-mak, ma ngebut. Sholat mak salat mak ma-mak, ma-mak, ma-mak, maling. Jangan. ma-mak, ma-mak, ma-mak, ma ma ma apa sudah dari ngono kuyung sekarang Walaupun ilmu saya lebih tinggi daripada ibu saya Belum pernah kuyung ibu saya Belum pernah setiap ibu saya kuyung kuyung saya kuyung kuyung kuyung kuyung kuyung kuyung kuyung kuyung kuyung kuyung Salah kuyung saya kuyung kuyung kuyung salah kabir. Itu saja, dengar indah. No. Gih, gih, raga pagi. Eh, geng, geng, geng, geng. Eh, apa manfaatnya? Sombian kedudian-kedudian gue, ikhya ulu Apa manfaatnya? Kamu bawa ikhya. Ikhya itu artinya menghidupkan ulu midin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ilmu, ilmu itu artinya pengetahuan. Agama, a, ah, itu artinya tidak. Dhamma itu artinya kacau. Menghidupkan ilmu yang menjadikan hati kita tidak kacau. Kalau kamu dengan mudah menilai kecilikan orang lain. Dengan mudah melihat app orang lain. Dengan mudah mengatakan orang lain begini begitu. Dan dengan mudah kamu mengkapling meng surga, mengkapling neraka. Seakan-akan yang ada di surga cuma kamu saja. Apa man -ma manfaatnya? Kedidar-kedidar dan kemungkinan. Ngaji jam 12 malam bubar. Kira, Apa manfaat? Makanya mulai sekarang udah tutup rapat-rapat. Anggap saja di saat kamu mata kamu bisa melihat. Lalu ada orang yang masih di saat kamu melek. Setelah kamu berkedip. Tip. Anggap saja di waktu kamu berkedip. Orang itu sudah tahu batan nasuha Paham? Paham. Dilatih. Anggap saja kamu menoleh. Ada orang yang sedang melakukan dosa. Ada orang yang melakukan maksiat. Melakukan zina semisal. Lalu kamu eh, memalingkan tolehan itu. Lalu kamu toleh lagi. Anggap saja mereka sudah tahu nasuka. Mulai sekarang ya. Pokoknya mulai sekarang. Kamu-kamu semua. Teman-teman di media sosial semuanya. Yang ikut kajian saya. Ayo ditata hati kita. Semua orang adalah baik. semoga ada yang tidak. Yang perlu diragukan cuma satu orang saja, diri kita sendiri. Paham? Diri kita sendiri yang perlu diragukan, jadi yang perlu diratapi hanya diri kita. Jangan pernah kamu mengatakan, astagfirullah, mengomentari orang lain dengan bahasa astagfirullah. Jangan-jangan astagfirullah, itu bagian daripada kesombongan. Hmm? Jangan-jangan ucapan kamu astagfirullah itu bagian daripada kesombongan Seakan-akan orang lain adalah jelek Kamu adalah yang baik hmm? Berani ngaji ikhya ulu middin, Harus berani meletakkan diri kita serendah-rendahnya Serendah-rendahnya Nyampe-nyampe di dunia ini tidak ada yang rendah Kecuali diri kita Paham? Amin. Kalau kamu bisa seperti ini insya Allah Setiap melihat santri Luar biasa ya enggak Walaupun kamu sudah jadi seorang kiai, Melihat santri ini Luar biasa, melihat masyarakat Luar biasa, tidak pernah Ada yang kita kilai Semoga manfaat barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh